Bagi kalian yang sudah mensupport channel ini, bang Mimin selalu mendoakan, mudah-mudahan selalu sehat untuk kalian semua, selalu bahagia, dan apapun yang dilakukan, selalu dimudahkan oleh Allah. Amin. Baiklah, persahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini. Kita lihat, persahabat, ya, ada kabar yang sangat membanggakan sekali. Spesial banget di tanggal 24, Lesti be lovers berbagi. Persahabat, dia ya, Masya Allah, Happy Les nih persiapan berbagai sembako di jalan dari members VIP Les Lovers dalam rangka memperingati Monseri Leslar yang ke 30 bulan ini luar biasa suatu kebanggaan yang kita dapatkan, Masya Allah mudah-mudahan berkah dan semoga rezekinya selalu diberikan kelancaran untuk kita semuanya Amin kita simak juga persahabat kalimat caption panjang yang ditulis oleh Bu Fir Assalamualaikum Lesel Lovers, Alhamdulillah agenda bulanan grup VIP Lesel Lovers memperingati hari jadi leslar les Lovers yang ke-30 bulan. Kami berbagi sembako serta nasi kotak bakar, Alhamdulillah. Semua berjalan lancar, Insya Allah kegiatan positif ini akan terus berjalan ya Panjang umur orang baik Terima kasih members VIV Leslar Lovers Terima kasih para admin dan tim yang bertugas Menyalurkan langsung Tidak ada balasan kebaikan Selain kebaikan pula, Masya Allah Leslar bangkit, sama-sama kita tetap kompak Untuk selalu menebar kebaikan Kemudian kita lihat juga bersama diunggian Papa Bilar satu jam yang lalu persahabat ini spill vitamin ini untuk warga Konoha, ketemu dengan Tio Marco, Indra Lithium dan Donimaldi persahabat ya, wow ini tentunya kejutan juga untuk semuanya. mudah-mudahan apapun yang dilakukan oleh Lesnar malam hari ini diberikan kelancaran kemudahan dan kita lihat juga persahabat ya, wow ada Mobil Mustang katanya itu persahabat ya Ini keren banget Semakin membuat kita tentunya selalu bangga Dengan sesak Lesti maupun Rizky Bilar Berikutnya ada cidukan vitamin di Ya Akhirnya muncul juga foto Lesti dan pilar malam hari ini Di postingan ini namun kita dibikin salfok banget persahabat Dengan sebuah kalimat Perhatikan baik-baik setelah ketemu Leslar, aslinya sangat ramah dan menyenangkan Semoga sehat selalu dan sukses terus ya Leslar Rizki Bilar, Lesti Kejiora. Masya Allah banget persahabat Ini langsung orang-orang yang bertemu persahabat dengan Lesti dan Bilar Setelah ketemu dengan orangnya, aslinya sangat ramah Sambil dengan siapapun, Etitudenya memang selalu terjaga dengan baik ya. Makin salut dan bangga dengan Lesti dan Rizky Bilar. Sukses terus untuk Lestlar. Mudah-mudahan apapun yang dijalankan, Semoga lancar dan semoga selalu dimudahkan. Hanya doa terbaik untuk selalu tentunya kita panjatkan buat Lesti dan Bilar. Kita lihat juga prosesnya dari kolom komentar. Begitu banyak respon yang diberikan, salah satunya dari akun Jovem. Sri mengatakan, "Masya Allah, Bunda El, udah benar pakai masker biar terhindar dari markuh yang gak bisa kan?" Katain lagi, "Tekanan batin, hehe. habis ini jangan cari-cari ide lain buat ngehujat ya, markuh yang tuh." Bunda Lesis dan memakai masker biar gak dikatain lagi ya. Ini cute banget, Masya Allah, sukses untuk idola kesayangan kita. Dan kita lihat juga bersahabat ya kebersamaan lesti kejora dengan orang-orang baik, mudah-mudahan selalu dipertemukan dengan orang-orang baik dan selalu dikelilingi oleh orang-orang baik juga amin. Masih menunggu ceritakan lain hingga kabar baik berikutnya malam hari ini jangan kemana-mana terus ikuti channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bermin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.